Teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama ya Untuk huruf kecil dari A sampai Z Mari kita mulai Huruf A seperti telinga Huruf B seperti stik dan bola baseball. Huruf D seperti bulan sabit. Huruf D seperti bola memeluk pohon. Pintah Huruf G seperti belalai gajah Huruf A seperti kursi Huruf E seperti lilin dan huruf seperti mata pancing, huruf K seperti penggaris dan gunting. putih kecil huruf m seperti satu pila dan dua pintu huruf n seperti satu tilar dan satu pintu Huruf O seperti donat. Huruf P seperti jaring obor-obor. Huruf Q seperti sendok susu. Huruf E. Seperti lampu jalan, huruf "s" seperti ular, huruf "t" seperti jangka kapal. Huruf U seperti mangkok mie dan sumpit. Huruf V seperti potongan pizza. Huruf W seperti dua gigi hiu. Huruf X seperti simbol larangan, huruf Y seperti ranting pohon, huruf Z seperti bebek berenang. Sama-sama, ya, e, terima kasih. Jangan lupa belajar, ya. Belajar mudah dan ceria. Sama, Rainkos Sampai jumpa...